Oke okay guys, balik lagi channel gue, Chris, dulu kita channel Assalamualaikum guys Sekarang gue akan react lagi, ini ada yang baru nih guys, ini judulnya Glitch Enggak gue kenalin sih uh, beberapa hari, eh baru kemarin Ini udah di like sampai 1 juta orang, ini trending nomor 2 guys di uh, topik music guys ya NCT Dream, judulnya Glitch Mode, wah ini glitchy-glitchy nih guys Oke okay guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, capelal oke okay guys kita lihat perkembangan musik nct dream guys gue harus pakai headphone kalau kayak begini guys kita harus seriak aja guys coba nct dream, glitch mode, oke okay, udah semuanya benar. let's go guys, ceplak glitch mode, oke okay, dari fontnya aja begini guys, saya nge-glitch gitu guys ya rada, rada random aja tulisannya guys, glitch mode oke okay. ini kayak gue berasa nonton ready player One guys ya Oke, okay, kayak video game gitu. Oke, okay, semuanya. Ini gue suka, guys. Segala materi uh, instrumennya udah mulai kayak, kayak, kayak korset-korset glitching-glitching gitu, guys. Nice. Oke, okay, diapain lagu ini, guys? <tuh> gila. Baru depan, guys. Ini membeng, ini gila sih, guys keren guys oke okay. ini seru guys, ini kenapa gue bilang seru guys awalnya dua bar, eh dua bit pertama itu nuansnya kayak mau ngarah ke mayor guys kalian perhatikan gitu. tapi sisanya dibikin ke minor guys nice, nice banget, nih Da, da, da, da, da. itu kan mayor guys udah dibalas sama chord minor, kayak minor gitu guys vibe man oh nice nice gila yang mereka tuh bener-bener ini yang gue suka guys, yang mereka tuh bener-bener tuh kayak ngawinin antara nuansa minor sama mayor itu yang menurut gua tuh rada jenius sih guys oh man tetep nuansa layer belakangnya minor guys What the hell? Oh manis banget. Manis banget. Oke, okay, cang. Oh nice, gue suka mat filter belakangnya guys. Depo filternya bagus banget. Damn. Oh, jenuh. Geblek. Ini pake 8-bit, 8-bit juga guys. Ini komposisinya bagus, bagus banget. Serius, asli bagus banget guys. Gue amaze banget sih. Part dari genos ini guys, ini bener-bener tuh uh, uh, rapnya apa part rapnya itu benar-benar asik banget guys, dia punya intonasi secara vokalnya juga guys di sini. Oh cool, nice. Eh. Uh. ini masuk ke sini guys, kuska banget, Oke. Okay. Wow, nice. Di antara mayor dia masukin kayak rada bercanda, rada rada major-major gitu guys, ya. nice. Oh, Renjun netralis sih nice, oke okay. SM banget ini sini damn Renjun, nice. nice take oh Chon Lo, nice take, nice take agak black, ini beatnya kemana ini guys? come on please, please, please please keren oh di drop dulu guys, Andre, oke okay, suruh sabar Hai, dance ya begitu lagi Ini keren sih, dance juga keren Ini kayaknya kalau ada uh, dance practice -nya juga sabi sih guys, Ini, guys. Nih guys Wah, wah, wah, wah Oh nice, nice live nya gimana itu Hai, itu Manis banget dibikin rada kayak klasik R&B gitu Wih, ada yang sim-sim jalan di belakang guys Dengan sound yang rada jadul menurut gue Nice banget! Eh, hey, Ranger potong rambutnya keren sih Damn, tetep ya? Oh my Mark! Come on, oh nice! Disum! Come on, wah, bersatu padu, guys! Ini bias gua dua nih, guys, partai asik, lagi mm Hmm, hmm. Eh hey, nice. Vokal di satu rate itu benar-benar genius banget menurut gua di sini. Kayak ada part yang lebih agresif. Ini keren banget guys. Vokalnya guys, ini vokalnya asik banget guys. Tuh, rada ancur gitu. Oh, nice. Wu, transisinya de profil tip keren banget guys. Ke belakang gitu. Damn. Ah, jadi shouting shouting Damn. Oh part part rese di sini, part rese. Video ini keren banget guys, asli. Wow, netralisir pakai analog sedikit, simbol-simbol gitu guys ya. Right simbol gitu, ring-ring. Oh nih beat pattern bassline yang jalan dengan vokal Hechan kayak begini. Gila guys, sangat-sangat genius guys, great job banget, great job banget sini guys. Nih, partai jam guys. Oh, dibikin versi benar banget ini. Damn. Oh, shoot, bum, bum. <laughs> Lengkap, lengkap, yes, satisfying. oh gila wah disakit. sakit ini gila sakit jiwa guys beatnya rada distortion, dancingnya begitu komposisi dengan pergerakan kamera seperti itu ini gila sih manjain mata banget guys, sorry guys, saya ulang guys gokil nice oke okay, sikat-sikat 3, 4 Eh, hey. oh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, guys. Oh, oh shit, eh, riff eh, eh, eh, guys ya, tapi dengan sound yang lebih modern menurut gua guys. Nice banget, nice banget. Oh man, eh, eh, eh, eh, eh, Wow, transisi ini seksi banget. Itu transisi terseksi ini pernah gue denger, guys. Ini, guys, ini, guys. Oh, nice, nice design, nice design. Go, ah, Anjir, warnanya keren banget, guys. Ini pindah ke chord radar di sini, guys. anjir glitz-glitz juga ya danseh seksi banget keren walau sakit, sakit yang CD guys gue pause guys ini di pikiran gue pertama guys bikin sound design-nya rumit banget guys yang kedua sekarang dance nya gimana tuh kalau misalnya live glitz-glitz kalau misalnya performing videonya bisa taro link di bawah guys ya gue orang surya guys, gue pernah pas yang dia kaku-kaku gitu guys itu penasaran juga guys. Penasaran banget, Jadi, tapi ini secara overall nih musiknya benar-benar gak kebaca. Mereka pakai nuansa tetap minor, mayor ya, guys. Yang rada-rada di bulan gitu, apa nuansa-nuansa yang diverse gitu benar-benar bener-bener, guys. Mayor, tapi minor, mayor, tapi minor. di ref juga, nuansanya kayak ada layer bawahnya tuh kayak minor, tapi nyanyinya kayak mayor tuh gila menurut gue seru banget. Bisa ngambil tau apa tema seperti itu, guys. Oke, okay guys, sekian dulu dari gue tadi yang baru buat jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa buat tombol subscribe. live. Oke, saya dan tau